Jadi filsafat ilmu ini menjadi perdebatan yang sengit ya di dalam dunia akademik karena banyak orang yang kemudian merasa bahwa nggak ada gunanya itu pelajaran filsafat ilmu karena sifatnya yang tidak praktis ya karena filsafat ilmu itu adalah the mother of science jadi ibunya ilmu pengetahuan nah, kalau tidak dikenal secara baik the mother of science ini ya kita akan uh, kehilangan arah ya kita hanya berpikir secara uh, rasional saja sementara filsafat ilmu itu memang prinsipnya itu sejalan dengan dunia akademik yaitu e, mencari ya, kebenaran yang hakiki jadi tugas filsafat itu mencari jalan kebenaran yang hakiki maka setidaknya mengandung e, tiga hal yang penting di dalam e, filsafat ilmu yang pertama adalah ontologi yang mempertanyakan tentang ilmu pengetahuan itu apa ya karena pertanyaannya adalah Apa itu ilmu pengetahuan the basic of question pertanyaan yang paling mendasar belajar filsafat ilmu itu adalah what it is Apakah itu kes dalam bahasa Perancis jadi kita belajar di S2 ini pertama kali yang harus dipertanyakan adalah apa itu apa saja terhadap persoalan di hadapan kita Apakah itu komunikasi Apakah itu teknologi Apakah itu informasi, apakah itu distorsi apakah itu perubahan, apakah itu dinamika jadi fungsi dari filsafat itu memberikan kepada kita suatu pengertian yang paling hakiki atau yang paling mendasar jadi kalau orang tidak mengetahui tentang Filsafat berarti dia tidak mempertanyakan, tidak perlu mempertanyakan apakah itu, apakah itu manusia misalnya. Ya kalau kemudian orang tidak belajar filsafat memandang manusia, suatu hari anda akan punya suami atau istri, ya. karena tidak tahu apa itu manusia ya diperlakukan seperti, mungkin seperti binatang atau ya diperlakukan. Tidak, manusiawi seenaknya saja memperlakukan ya, kadang sebagai komoditas ya, orang lain sebagai apa, kendaraan atau sebagai tumpangan atau sebagai pemuas nafsu ya, apa saja. Karena hal itu tidak mempertanyakan apakah itu siapakah itu, jadi belajar filsafat itu. Yang paling mendasar mempertanyakan what is this? Jadi kalau ada punya suami atau punya pacar ya didefinisikan secara benar. Agar supaya hubungan kalian itu juga manusiawi maksudnya. Jadi tidak memperlakukan orang lain seperti buddha, ya. tidak memperlakukan uh, pasangan kita uh, sebagai kanjel saja. Ya oleh karena itu sama ketika kita berhadapan dengan uh, studi ilmu komunikasi itu Yang dipertanyakan pertama di dalam filsafat itu ya apakah itu uh, studi ilmu komunikasi Kalau kita lebih kepada uh, studi komunikasi atau ilmu komunikasi dalam perspektif teori-teori Jadi itu yang harus kita uh, pahami di dalam kita belajar filsafat ilmu itu ya tentang keilmuan kita sendiri ini yang harus dikuasai uh, secara baik. Misalnya saya bertanya, apakah itu ilmu komunikasi? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa? Ya, Silakan. Ya, oh mungkin ilmu komunikasi itu ilmu yang menyampaikan informasi dari individu kepada individu lainnya melalui media dan memiliki efek bro. jadi dalam filsafat ilmu itu komunikasi itu sebagaimana saya tadi saya jelaskan filsafat ilmu itu akan menjawab bahwa yang paling hakiki dalam hal ini Komunikasi itu yang paling hakiki Adalah Ada banyak ya Ada yang menyebut 5 Yang disingkat SMGRI Yang tadi disebutkan oleh teman Anda itu Ada juga yang menyebutkan Lebih banyak lagi ada 12 Anda baca buku saya Komunikasi Multikultural Cari Di uh, Toko online, apakah Tokopedia atau Toko atau apa ya? Komunikasi multikultural di situ. Selama kita akan belajar ilmu komunikasi maka ontologisnya ini harus diketahui secara baik. Karena banyak yang tersesat ya pada waktu teman-teman kalian, kakak-kakak kelas Anda itu menulis tentang komunikasi ya enggak kecanda karena basis ilmu pengetahuan filsafatnya rendah mereka menceritakan ngalor ngidul ngetan Bali ngulon ya enggak kecanda-canda soalnya basis daripada ilmunya itu sendiri tidak diketahui secara baik nah, jadi kalau secara ontologis komunikasi itu adalah SMCRRI source message kemudian channel kemudian receiver dan event. nah jadi kalau kita berbicara tentang filsafat uh, ilmu itu ya ilmu yang kita pelajari tentang uh, lima unsur itu ya subyek meter yang akan kita bahas nanti di dalam problematika komunikasi itu ya bersangkut paut dengan hal-hal yang berhubungan dengan lima unsur itu enggak ada yang lain ya terkecuali ya, Anda tidak belajar atau tidak sedang belajar tentang apa itu komunikasi anda itu orang ahli komunikasi, jadi di dalam berbagai hal, maka yang perlu di runut atau yang dijadikan pegangan itu ya. Yang sekarang itu pendidikan di Indonesia juga tidak mengarahkan pada kajian-kajian uh, yang lebih multidisiplin tetapi ada linearitas. Ya. Yang itu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita itu hanya berkutat pada satu disiplin ilmu, ya sebetulnya ya baik saja. Maksudnya Anda kemudian sebagai expert, ya, sebagai ahli di situ. Anda mempunyai... Apa, uh, kerajaan sendiri yang harus dipertahankan ya, baik fungsi maupun uh, peranan ilmu Anda di dalam menjelaskan fenomena ini. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa diteropong atau bisa dilihat dari berbagai perspektif atau kacamata. Ya. Saya misalkan menjelaskan distorsi teknologi terhadap perubahan. ya Anda berbicara uh, komunikasi, tetapi kalau kemudian kita mengerucut pada persoalan persoalan the wild information atau informasi liar. Ya, kita gunakan communication perspective. Ilmu-ilmu komunikasi yang yang memang dapat kita gunakan untuk menyoroti atau menganalisis tentang dinamika dan perubahan sosial budaya, politik yang ada uh, di Alam nyata, ya. Sekarang saya tengah membimbing program doktor yang mengerjakan tentang uh, tidak lagi the real world, ya. Tetapi, the virtual world sekarang ini, uh, ilmu komunikasi mempunyai dua wilayah penting. Itu yang perlu Anda sadari, makanya belajar filsafat ilmu itu untuk mengetahui ruang lingkup kajian, apakah itu komunikasi, itu ya. Now, that is. We have two areas, first of all, we have the real world, jadi ya dunia nyata sekarang ini, and the second is the virtual world, dunia maya. Nah, kakak saudara di program S3 Ilmu Komunikasi, karena paham mengenai apa itu komunikasi, enggak hanya yang real world saja, yang bersifat virtual ya kemudian dia mengambil sesuatu yang terjadi di virtual ternyata gaduh juga ketika kita berikan perspektif mengenai kajian-kajian the virtual world dunia virtual itu di sana terjadi konflik macam-macam konfliknya konflik simboliknya itu adalah studi komunikasi, karena konfliknya adalah studi sosiologi. Tetapi konflik simbolik yang secara sosiologis itu merupakan interaksi antara individu-individu di dunia virtual. Nah, dalam perspektif komunikasi yang dikaji bukan dari sudut atau perspektif sosiologis, ya dari perspektif komunikasi, apa itu? Ya tadi saya sebutkan, apakah itu komunikasi harus ditanyakan seperti itu? Ya ada uh, SMS, dari ya. Ada yang 12 itu, nanti baca buku saya, saya lupa itu banyak. Karena ada decoding, encoding dan juga antara sebelum mendecoding atau mengencoding, ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Di dalam proses komunikasi itu. Tapi uh, unsur yang paling basic di dalam komunikasi itu adalah SMG Rari. Yang oleh Laswell diterjemahkan who says what to whom and which channel and what the effect. Jadi siapa mengirimkan pesan apa kepada siapa melalui saluran apa? Apakah saluran langsung yang triadic communication atau melalui saluran lain ketiga atau triadic communication? Jadi cara berpikir kita itu belajar ilmu komunikasi nggak sembarangan, nggak hanya wah ini peristiwa komunikasi tidak begitu, makanya filsafat mengajarinya agar supaya sebelum belajar ilmu komunikasi pelajari dulu what is that atau what is what it is. Jadi apakah itu? Apakah itu itu bisa bermacam-macam. Anda tinggal uh, memilih saja uh, pandangan dari berbagai orang. Ada yang menyebutkan unsurnya SMCR, tapi komunikasi sendiri berbicara tentang Sharing of symbol, misalnya. Nah, kalau ada sharing of symbol, it means ya seperti tadi, teman Anda yang tengah sekarang mengerjakan disertasinya tentang symbolic conflict in the virtual world. Ya, berarti hal itu berhubungan erat ya, dengan uh, simbol. Jadi, sudah jelas bahwa... Communication is the sharing of symbol. That is mean, yeah. Itu berarti bahwa komunikasi itu mempertukarkan pesan dari individu ke kelompok, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan individu. Yang pada prinsipnya adalah ada the result of communication. Ada hasil daripada proses komunikasi itu yang di dalam ilmu komunikasi disebut Communication action. Ini yang paling basic ya. Kita nggak usah bercerita yang epistemologis ataupun yang aksiologis ya. Persoalan-persoalan menyangkut definisi atau asal usul atau ontologi. Ini yang merupakan satu basis atau Modal kita untuk memasuki wilayah komunikasi, banyak yang sudah empat tahun S2 saja nggak lulus-lulus, ujian proposal saja belum. Ya, mana mereka tersesat seperti itu? Saya sendiri kan susah sebagai promotor, orang ini juga nggak punya keluarga, maksudnya belum berkeluarga, tetapi eh, tidak sampai, tidak punya roadmap untuk. Dapat berjalan kepada satu tujuan akhir dari studi di prodi ilmu komunikasi. itu. Kalau Anda tidak memahami secara baik apa yang saya katakan ini ya. Saya perkirakan Anda juga seperti kakak-kakak saudara. Sekarang sudah 3-4 tahun ujian proposal saja belum. Itu kan aneh padahal S2 ini ditempuh satu tahun. Ya maksimal dua tahun selesai. Saya S2 saya tempuh dalam waktu tujuh bulan saja. Ya, karena kerja keras ya. Karena juga belajar terhadap sesuatu ilmu itu dipahami dulu ontologisnya secara baik. Dengan demikian maka langkah anda pertama itu belajar filsafat itu sudah benar dan mudah-mudahan ini tidak dihapus oleh rezim penguasa penguasa prodi maksudnya ya kalau dihapus ya sudahlah kita akan menjadi apa namanya ilmuwan-ilmuwan yang tanpa punya pijakan tidak punya ibu maksudnya itu apa yang dikenal dengan the mother of science Filosofi is the mother of science dan also historia, sejarah juga begitu. Ya, ini nyeritakan tadi saya gitu aja ya. Ada yang bertanya silahkan um, kita berdiskusi ya, santai saja.